Oke okay guys, uh, sekarang jam 7 sekarang kita mau berangkat mencari umpan dulu ke Gianyar. Kita okay, gitu oh, Sirin yeah, kayun, yeah. Riki, yang daerah khususnya daerah Gianyar Bu. Nggih. Yeah. Bu 20 Oke okay, guys, uh, ini lumputnya kita pakai jaring, biar tidak apa namanya? Airnya bisa jatuh. Oke. Okay. Kita lanjutkan perjalanan. Belum mancing kita akan dulu. Iya ya. Tiga bungge. Ampun. Eh, enam nggih, bener nggih? Nggih. Ya, susu Bu, nggih, iki. Sebentar darah Dan, Bu. Nggih. Sidan kita. Si Dan pinggir jalan. pagi-pagi yeah. nah, sudah -pagi ada. Oke. Okay. ya kita dah beli ya. gambaran dari Man. Gek inilah. Gek sinu jenik. dong astonggila. dong Inilah kami. Oh. Ini diuk gede-gedenya, Pak. Ya, Situasi bersahabat, tenang habis hujan. Sekarang tinggal nunggu nader, durus gitu ya. Ini. kayak Wolu. Nek ten kadang. Harus Ah. ah. <laughs> oh, rokok Iya udah ya. Lalu. Lalu, lalu. Lalu. Lalu. Lalu. Lalu. belum ada pergerakan masih tenang-tenang saja lagi uh. belum guys, kita ulang lagi. Avolsa ik bawol. lihat-lihat Kenang wah bahaya sudah dilakukan masuk rokok अरे <laughs> sudah yes one yes, one yes. bulan lagi Apoel guys, oh. <laughs> akhirnya. Ya yeah, guys, kita strike Babon. Ya dulu der. Ya, wih, mantap akhirnya. Caleg dulu der, lagi Iya, inilah asli asli. Ada pergerakan Babon, mantap guys. Ya dulu der. antap antap jiwa, wih langsung tiga kosong, aduh <laughs> langsung bisa ah, lift <laughs> ya bro, wih masih, ya menit-menit terakhir, coba lagi. Oh tuh pemotor dari mana? entah. Iya. <tuk> <tuk> itu. Iya pasti tenang. belum ada pergerakan. Mudah-mudahan. Setelah lagi ada babon naik. Karena ini udah jam jam berapa sih? Jam jam setengah 5 setengah lima, jadi sebelum gelap karena ikan nila tidak mau makan lumut tapi belas sudah gelap. masih ada lagi, silakan chat, lambat, di, That what erin? Wada. <laughs> <laughs> nah, ada <laughs> lagi <laughs> Nah, di <laughs> lagi <laughs> Hai, pelan sekarang jam enam. Hei, berapa? Dia dua puluh ini Hai, hai, hai. Sampai jumpa dulu hai. Okay, selanjutnya